Oriol Soldevila mencetak hat-trick dalam pertandingan Copa del Rey-Intercity kalah dari Barcelona. Oriol Soldevila membuat penampilan yang luar biasa dalam pertandingan Copa del Rey antara Intercity melawan Barcelona. Meski akhirnya kalah 3-4, Soldevila berhasil mencetak hat-trick yang membuat Barcelona terkejut. Pertandingan ini berlangsung di Estadio Jose Rico Perez pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, dini hari WIB. Meski Barcelona tampil lebih mendominasi, Intercity yang berasal dari Divisi 3 memberikan perlawanan yang sengit. Setiap kali Barcelona unggul, Sol Villa selalu mampu menyamakan skor. Ia bahkan berhasil melakukannya tiga kali. Sundulan Ronald Araujo pada menit keempat membawa Barcelona unggul pertama kali, namun Sol de Villa menyamakan skor pada menit ke-59 dengan sepak pojok. Tembakan lob Ousmane Dembele pada menit ke-66 membawa Barcelona unggul lagi. Namun sundulan Solde Villa pada menit ke-74 menyamakan skor kembali. Rapinya mengubah skor menjadi 3 2 melalui tap-in di depan gawang pada menit ke-77. Namun Solde Villa kembali menyamakan skor pada menit ke-86 dengan tembakan mendatar yang melewati kolong gawang Pena. Walau Intercity memaksa Barcelona bermain lebih lama dengan menambahkan babak tambahan, tim besutan Xavi Hernandez terlalu tangguh. Gol keempat yang dicetakkan Sufati pada menit ke-119 tidak dapat dibalas lagi oleh Intercity. Ini merupakan momen yang tidak terlupakan bagi Sol de Villa yang sebelumnya hanya pernah dilakukan oleh Kylian Mbappe saat bermain untuk Paris Saint-Germain melawan Barcelona pada leg pertama 16 besar Liga Champions tahun 2020 sampai 21 pada tanggal 16 Februari tahun 2021 Sedikit informasi mengenai Solde Villa ia pernah belajar di Akademi Barcelona pada tahun 2018 sampai tahun 2020 sebelum kemudian pindah ke Inggris untuk membela Birmingham City. Pada musim panas 2022, ia kembali ke Spanyol dan membela Intercity. Dengan usianya yang masih muda, tidak menutup kemungkinan di masa depan ia akan memiliki kesempatan untuk bermain di kompetisi level atas. Kariernya masih panjang dan tentu saja ia akan terus berupaya untuk menunjukkan kualitasnya. Namun, penampilan yang ia tunjukkan saat ini sudah cukup membuktikan bahwa ia mampu membuat Barcelona kerepotan. Sebagai pemain yang baru bergabung dengan Intercity pada musim panas 2022, penampilan Solde Villa ini cukup mengejutkan. Ia berhasil menjadi pahlawan Intercity dalam pertandingan tersebut dengan mencetak tiga gol ke gawang Barcelona. Ini merupakan hat-trick pertama yang terjadi dalam pertandingan Copa del Rey sejak Kylian Mbappe mencetak tiga gol ke gawang Barcelona pada leg pertama 16 besar Liga Champions tahun 2020-2021. Dengan usianya yang masih muda, Soldevilla diprediksi akan menjadi pemain yang akan terus meningkat dalam kariernya ke depan. Penampilan Sol Villa ini juga menunjukkan bahwa Intercity bukan tim yang mudah dianggap remeh. Walau berasal dari Divisi 3, Intercity mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Barcelona yang merupakan tim terkuat di Spanyol. Ini menunjukkan bahwa Intercity tidak segan-segan untuk bertanding dengan tim-tim level atas dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki.